Saat-saat um, menegangkan guys. <laughs> <laughs> <laughs> eh, kecil, eh apa dong naikin lagi dong suhunya sumpah dingin banget. Gimana rasanya? Angga. Belum <laughs> persiapan apa-apa. <laughs> <Nervous siapan. laughs> Kenapa, ya, <anda> <laughs> Kenapa Anda di sini? Kenapa Anda di kalau <laughs> belum siap? duduk <laughs> <hari. hari>. ya, Ibu Desi bagaimana? Gas <laughs> aja. persiapannya Ibu Desi. Ya itulah persiapannya. Nanti untuk hari ini. langsung maju <hari>. jadi Ibu RT. <hari. Ya. <hari> oh. Terus kelas guys. Bapak, bagaimana our <tell> tourism bartender? Oh. <laughs> Ini udah sip banget guys. Joie gimana? <tell> Nggak <Mantap tell> banget sih itu. <tell> <tell> itu kan mahasiswa. 2000 sistem SKS kebut sejam. kebut <tell> sejam, kebut sejam. Kita lagi nunggu dosen pemuji uh, nggak nggak nervus-nervus amat sih, cuman kayak untuk besok tuh dipikirin gitu jadi kayak. Bentar oh, lagi kita akan rasanya. presentasi TA. Oh, ya. TA. TA. Entar <tuk tangan> lagi bisa udah boleh. Mohon maaf ya, kok bukan TA. Skripsi. Iya. Kenapa? Udah semangat sekali. <tuk tangan> <tuk tangan> ya. Yang penting kita udah kerjakan yang terbaik meskipun belum totalitas. Apakah ada korban yang ditunjuk oleh jurusan? Uh, ya. Mau ya. Ya. Siap. Pembimbingnya siapa? Panar Mokun. Saya tiga ada Ih. Ini daftar pusatkannya banyak banget. Daftar pusaka. Maksudnya dua sumber atau dua sumber? Dari Paris <laughs> juga <laughs> Say hai. Saya hai. Boleh <laughs> minjem? Saling eh minjem aja. Uh, Ayo Partner kita udah datang. Sekarang kita mau tunjuk Ya. Itu ada temen aku Putra-putri kampus namanya Rizka Jadi Dia bantu buat Nge-handle LCD Ada apa guys Metin. Merenungi nasib Siap gak siap harus siap ya 2 hours later. Halo. Jadi kali ini kita mau datang untuk mendukung Joy, Joy dan Ceci. Kita lakukan ini apa namanya penghargaan ini sih? Siswa berprestasi kayak gitu, berprestasi. mau pilih lulusan pariwisata komputer Sekarang <gara> lagi break, mereka lagi makan. Hai, thank you for coming guys. Cece udah tampil tinggal nervous a bit nervous but ya mau lah. Ini coba nih. Coba aja, Pak. Nah, makan aja. Aku kok di dalam udah kayak ayam yang mau dimasak itu. Masukin dulu, kan? Yang banci tinggal digoreng aja. Di TV tadi ini juga lembab dia Maaf. Tambah ah. hmm. karbon dioksida dulu. Iya. A few inches later, Saat presentasi dan mengeluarkan tears. Apa judulnya? judulnya model cake patrick hmm. rumah belajar mahasiswa afirmasi sebagai wadah adaptasi dan evaluasi mewujudkan masyarakat 5.0 bak di dalam rumah belajar ini saya mem mem membawa model cake patrick yang dimana yang pertama itu ada evaluasi reaksi karena mau bagaimanapun uh, model ini saya yakin sangat tepat tepat untuk Digunakan di dalam rumah belajar itu karena yang pertama ada model evaluasi reaksi, evaluasi belajar, evaluasi perilaku, dan evaluasi hasil Saya memilih model ini karena sangat tepat setelah melihat latar belakang yang dialami oleh mahasiswa uh, Papua, 3T, dan anak TKI Ini bisa mengukur kepuasan mahasiswa itu supaya mereka termotivasi mereka termotivasi dan kemudian uh, memunculkan reaksi positif terhadap lingkungan. Hi. It's our second day, guys. Boleh, boleh banget. So Joy, how was your feeling? You take my kita udah selesai presentasi, rasanya lega sekali. Ya, ya, ya, ya, habis ngebacot. Tapi satu teman kita masih nunggu turn. Gimana perasaannya? Lagi satu, perasaannya kayak deg-de gitu. Kayak kayak ada beban gitu. Beban, Dia tuh worry sama pertanyaan yang tinggi loh curhat dikit nih guys, kemarin kan aku presentasi di versi Indonesia Hari ini tuh malah kita presentasi dalam bahasa Inggris yang aku expect itu bakal hard for me to deliver Tapi mereka nangkap gitu main point yang mau aku sampaikan Itu yang buat kayak bersyukur gitu lah, soalnya bisa bisa Langsung ada back Iya, tapi kita nggak tahu lagi sih. Pokoknya hasilnya kita lihat nanti. Uh, evaluasinya bednya di mana gitu. Soalnya kemarin juga mereka nggak nggak ngasih penjelasan tentang kelemahannya itu gimana gitu loh. <laughs> Joy tadi ngomongnya udah kayak apa ya? Aku kalau disuruh ngomong, yaudah, ya udah gas kan. Padahal tadi hari ini mantul banget. Let's go inside. Guys Ini aku ketemu sama satu adik tingkat yang ulalah Dia diajak ngobrol aja nggak nyambung ya Silahkan perkenalkan diri Panitia Pilma Press 2020 Yang tahun depan bakal jadi peserta Pilma Press 2021 Bisa berapa ke depan E-library yang langsung terhubung dengan Google Books, Google Scholar, dan Google Search Machine, jadi mereka tidak perlu lagi membuka browser yang akan terbogel dengan YouTube dan sebagainya. Kemudian sih juga ada di e-revision di mana dosen dapat merevisi naskah naskah tugas akhir mahasiswa dalam satu sistem yang sama. Jadi, dan kenapa? Pisot ini saya, saya tegaskan karena di sini uh, revisi revisi dosen kepada mahasiswa tidak akan hilang dan dapat diakses sewaktu-waktu. Jadi ketika mungkin dosennya dinas atau uh, dinas dan pergi kemana-mana. Um,